halo selamat, malam. selamat. selamat halo. malam halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-temanku Waalaikumsalam, malam juga oke okay. okay, kali ini dalam konten jagat ganda mayit kita telah kedatangan tamu kalau yang ini nih tamu ini karena sebelumnya episode sebelumnya belum pernah kedatangan tamu untuk bercerita tentang pengalaman. Oke, spesial berarti, ya, spesial ini, first. BTW, terima kasih ya, Kak, udah mau datang ke konten kami. Oh iya, sama-sama. Bercerita. Sama-sama, sudah mau menang. Beritahu nih, pengalamannya nih saat kamu umur berapa? Aku umur berapa nih? 20, mau 21. 20, iya. mau ke 21, berarti ini kejadiannya sekitar tahun 2000. 2022 Tahun ini kan berarti Tahun ini itu yeah. bulan Agustus Bulan Agustus Eh September September september nah. Oke okay, jadi setiap hmm. apa ya nggak semua orang itu punya apa Kisah astral nggak sih namanya Oh iya benar Kejadian misterius yang dialami oleh seseorang tuh berbeda-beda gitu ya, Jadi di konten sini nih Apa dari sudut pandangmu aja nggak usah apa dari apa perspektif orang lain jadi kamu bebas bercerita di sini okay. dan nantinya akan apa ya sesuatu itu akan divisualisasikan oleh tim ilustrator oke okay deh oke okay, ini enaknya ceritanya diawali dari apa uh, dari tempat kalian ya. oke okay, kalau boleh tahu nih apa lokasinya nih gedung atau rumah atau bagaimana dia gedung gitu sih gedung tua udah tua udah udah emang udah lama banget ada di Jogja oh ya ini btw teman-teman kita nih masih di part Jogja ya tentunya dengan teman saya yang berasal dari Jogja iya dong ini gimana nih kak cerita awalnya jadi tuh waktu itu kan ini belum dibersih buat pementasan tunggal teater SMA aku aku tuh yeah. udah kuliah sih cuma kayak aku masih ngurusin soalnya aku bantuin desainnya SMA aku kan okay. uh -huh. nah waktu itu belum dibersih kamin satu acara jadi itu kan Uh, biasa kan bayi bersih itu udah waktunya tampil. Udah tampil, aku sebagai alumni di situ dan bukan sebagai uh, pemain. Aku nonton dong. Aku nonton. Terus kayak jam segituan jam sepuluhan kayaknya antara setengah sepuluh apa ya. Aku kayak mikir kan kayak udah jam segitu juga terus kayak apa aku nyari lipstikku juga ya karena aku kan bosan banget tuh. Aku ngajak temanku kayak eh ya, temen aku cari lipstik aku dong. Soalnya ketinggalan kayaknya di ruang makeup. Terus aku temen aku kayak oke okay, gitu kita udah jalan tapi cuma sampai backstage dia nemenin waktu itu terus kayak dia ngobrol sama orang apa gimana terus aku bilang ya udah aku nyari dulu gitu dia bilang ya udah udah gitu. tuh aku kayak jalan yeah. jalan kan ke ruang makeup waktu itu ya biasa aja sih ruang makeup hmm. ya lampu nyala yeah. normal ya semacam backstage yang kayak biasanya yeah. ada konser-konser yeah, gitu ya. Ya. terus uh, kan di banyak cermin gitu ya yeah. uh, terus aku kayak nyari gitu loh di ruang makeup tuh nyari lebih dulu di mana aku muter gitu kan kayak sekali aku muter. Terus uh, apa? nggak uh, ada kan? Aku nyari di meja rias nggak ada, di lantai juga enggak ada. Kayaknya nggak ada, soalnya berantakan juga, jadi nggak bisa begitu lihat. Terus aku kayak lihat tuh kayak aku berhenti di tengah, berdiri gitu kayak lihat-lihat gitu, nengok kanan kiri. Mungkin siapa tahu yang terlilit kan? Iya. Yeah. Terus tiba-tiba tuh kayak ada suara manggil gitu loh, yeah. kayak Sht. terus dia ngomong. Aku nggak ngerti kata-katanya tuh, apa kalimatnya yang diomongin tuh apa? Cuma Suaranya tuh jelas banget, kayak, apa, kayak orang tuh di sini, tuh gitu. yeah. Orang di sini tuh ngomong sama aku, oh, itu berarti deket banget, ya? Iya, emang deket Pasti banget. yang Ber -ber suaranya, setnya tuh jelas yeah. banget, berarti tapi bukan nama, tapi bukan. Tapi, kayak, tapi kalimatnya tuh aneh, yeah. aku gak ngerti oh, dia ngomong apa. Okay. Walaupun suaranya jelas banget, ya, hmm. tapi sampai karena aku bingung, ya, hmm. kok ada suara, tapi gak ada ini apa temanku, tapi kok temanku yeah. ada di ruangan, terus yeah. ya aku refleks dong karena aku orangnya emang rada-rada gitu, tuh ya, gak gitu kan. Tapi kan aku masih penasaran, kenapa kali yeah. itu ada. Aku nyari lagi sekali lagi muter yeah. terus kayak ya ya udah deh nggak ada yeah. juga. Aku rasanya mungkin dari badan tar aku mau makin-makin diganggu kan. Okay. Gak tahu sih cuma kayak malas aja kan urusan naya. Yeah. Uh, aku juga bu bukan yang sering banget ke TBY. Oke. Okay. Aku juga gak punya ilmu khusus, terus ya udah hmm. aku keluar dari situ. Aku udah sama temanku, kayak udah yuk balik gitu hmm. Udah ketemu lipsticknya, aku bilang dong gitu. Udah aku balik terus nonton aku bercita sama temanku, yeah. terus temanku baru kayak bilang loh, dia baru inget kayak, oh iya aku lupa ngasih tahu kamu kayak di sini tuh ada rules, ada peraturan nggak tertulis. Kalau, oh di gedung itu? Uh, ada peraturan okay. tertulis, kalau kita tuh nggak boleh jalan sendirian, hmm. apalagi kalau malam. Oke. Okay. Soalnya tuh emang kayak sering ada kejadian diganggu gitu loh. Ya, hmm. Gitu sih. Tapi berarti kamu sebelumnya tuh nggak tahu sama sekali ya? tahu cuma kayak aku tuh dulu kayak skeptis gitu loh okay. sebenarnya kayak rada-rada enggak -rada, percaya enggak percaya tapi penasaran, iya, saya dulu aku pernah nyoba kan waktu yeah. tahun sebelumnya, hmm. eh dua tahun sebelumnya tuh waktu acara di situ aku kayak nyoba kan, yeah. jalan aja aku sendiri gitu kan, okay. paling juga nggak diganggu, benar nggak diganggu waktu itu, cuma yang kemarin tuh kayak tapi nggak okay. berharap diganggu juga, iya nggak kan, berharap, cuma kayak uh, nyari pembuktian dan ternyata waktu itu nggak ada, tapi yang kemarin ini banget, yeah. tuh, kayak oke okay, gitu. Jadi aku nah, jadi Amin. Kano yang apa nih posisinya kamu ini lagi sendirian ya? Oh, lagi pukul sendirian? 10 malam. Jam malam. Eh, di gedung. Kalau boleh tahu nih lantai berapa kira-kira? Itu di lantai dua sih. Hmm. Di apa? Konser hallnya gitu. Hmm. Kamu sebenarnya tuh seseorang yang tipe gimana sih? Aku apa tuh, penakut atau pemberani ya? Yang... Aku tuh sebenarnya nggak takut sama hal, hal kayak gitu. Kayak aku sering ngalamin kan soalnya. Hmm. Tapi di rumah aku sendiri kalau hmm. di gedung-gedung yang tempat lain tuh nggak uh, apa-apa. apalagi ini gedung tua kan. Yeah. Males, tahu takutnya entar gimana-gimana panjang urusannya. Kamu tahu dari mana kalau itu gedung tua? Apa dari Emang itu bangunanya? emang itu gedung tua nggak sih? Itu udah lama banget. Udah lama dari dulu banget udah ada. Hmm, yeah. dari mamaku udah ada, deh. Oke, okay. hmm. okay, kemudian nih Aku nih ingin penasaran kan dengan pengalaman orang-orang hmm. gitu, Mit. Hmm. Soalnya sejauh ini ya ada yang ngirim via email gitu, kadang WA, cerita-cerita, apa, dikit-dikit, apa istilahnya kayak spill gitu loh, spoilernya gitu. Oh, yeah. Cuman aku pribadi kalau emang nggak denger dari orang yang ngalami langsung gitu, nggak dulu deh. Oh kayak siapa tahu cuma katanya, katanya gitu <laughs> yeah. kan? Kalau kayak katanya gitu, nggak dulu deh. Nggak dulu deh. Makanya itu aku tuh kalau ketika ada orang yang emang serius buat ngobrolin awal kayak gini tentang hal-hal astral gini lebih baik aku tahu dari orangnya langsung. Oh dari sumbernya langsung? Iya, dari sumbernya langsung atau aku datang ke tempatnya sama teman-teman gitu. Jadi bener-bener pengalaman apa ya? experience yang asli, asli. Oh, ya. gitu. Oke. Okay. Dan kamu tuh sejauh umurmu ini itu tuh Sebenarnya pernah nggak sih sebelum-sebelumnya atau gimana gitu pernah ngalamin kejadian seperti ini? Sebenarnya sering sih kalau tapi kayak mungkin setelah aku ini ya, kayak umur mulai masuk kuliah, umur-umur 18 ke atas. Oh, 18 ke atas. Itu aku mulai sering ngalamin hal-hal yang astral gitu sih di rumah aku sendiri. Kira-kira oh, kamu apa sadar nggak sih apa penyebabnya? Mungkin kamu pernah gimana gitu? Uh, kalau penyebabnya aku kurang tahu ya. Tapi waktu itu aku ya sih Waktu itu aku emang lagi posisinya uh, jauh banget dari Tuhan kayak aku. Aku tuh kayak waktu itu aku nggak pernah sholat. Aku nggak pakai kudung. Nggak berdoa, nggak pernah aku nama namanya berdoa. Kayak satu titik bahkan aku yang ngerasa kayak apa aku pindah agama ya. Itu pernah di itu dan nanti. itu di titik yang emang aku jadi sedih banget sih. Yeah. Mungkin karena aku jauh jauh dari Tuhan kayak. Logisnya kan gitu, bukan yeah. karena apa gitu. Terus apa, kalau berarti akhir-akhir semenjak umur 18 itu kalau ngalamin hal kayak gitu kerasa Kerasa banget Soalnya itu kayak bukan yang cuma kecil-kecilan gitu loh yeah. Aku tuh sebenernya kan orangnya nggak uh, penakut dan yeah. kayak kadang tuh yang rasa rada um, bodo amat sama lingkungan gitu loh. Yeah. Jadi kalau misalnya ada yang sesuatu yang emang ganggunya banget yeah. aku tuh ngerasa Oke okay berarti kamu baru apa namanya kayak ngerasain hal kayak gitu tuh apa ibaratnya ketika udah dewasa gitu kan berarti ngerti gitu ya Mit ya aura positif negatif gitu yeah. kan oke okay, mungkin apa Mit hal-hal sekelilingmu yang paling deket lagi apa ada cerita lagi nih kalau aku mungkin di kamar ya hmm. aku tuh anaknya oh kamar rumah? iya di kamar rumah aku sendiri kalau boleh tau rumahmu daerah mana ya? daerah Sleman Sleman, Sleman Utara Oke Utara uh, rumah aku tuh posisinya tuh e, jarang nggak ada tetangganya nah. jadi belakang tuh tanah kosong, samping tanah kosong, kanan juga pokoknya samping tuh semua tanah kosong, depannya jalan gitu loh langsung jalan gede hmmm, gitu. berarti samping jalan gitu kan? jatuhnya samping jalan gede? iya, ya nggak gede-gede banget tapi jalan utama gitu loh kayak. iya, tau si Sleman tuh kan temannya kayak Asri gitu iya bener nah posisi, gimana, kam Itu. posisi kamar aku tuh kan deket teras Mm -hmm. ya pokoknya uh, depan teras itu apa paling depan itu kalau <messiz> dari ya, depan jadi ini kayak pokoknya tuh di sebelah ru, sebelah kamarku itu ruang tamu mm. terus ruang tamin itu langsung ada ke teras keluar gitu loh. Yeah. jadi yeah. kan yeah. uh, kamarku kan di depan ya mm. uh, sebenarnya itu itu tuh kalau aku nggak tahu ya aku tuh setiap jam 12 malam oh. lebih ke atas itu kayak ke waktu pagi yeah. itu memang Pasti aku kayak nggak pasti sih, kayak 90%. Aku bakal punya kemungkinan besar buat ngalamin hal-hal yang astral gitu. Oh, karena udah berulang kali. Berulang kali, oh, dan okay. itu kayak dalam jangka waktu yang rutin banget ya. Yeah. Aku tuh kan, tapi kan mau nggak mau ya, namanya kita kuliah, tugas <tuk> banyak. Yeah. Kalau tugas kita nggak dikerjain kan, ya gimana yeah. ya? Dan anak-anak nah, pasti kan ngerjainnya malam. Bener banget, emang malam itu kan, emang rasanya Koflus. pas gitu. Yeah. Sepi soalnya. Aku tuh biar, uh, waktu itu tuh aku pernah ngalamin tuh jam dua belas malam ke atas kan. Aku lagi ya hampir hampir jam satu lah. Yeah. Aku tuh lagi apa namanya main HP kan. Mm. Tapi nggak begitu fokus main HP cuma nyari kesibukan aja. Wow. Tahu-tahu tuh ada suara yeah. orang nyaku. tapi pakai sapu ijuk, pakai sapu lidi Sapu ijuk tuh apa bahasa Jawa sapu korek. Iya iya. Yang kayak gitu. suaranya strek strek. Nah iya gitu. tahu. Nah. Uh, aku tuh pertamanya tuh positive thinking lah ya, okay. kayak Oh mungkin ini apa, tetangga aku nyapu, walaupun okay. aku punya tetangga tuh sebenernya yeah. Kamu gak ada tetangga? Gak ada, tapi di depan rumahku tuh memang ada kayak ruko-ruko gitu loh Oke, okay. tapi, tapi kan seberang jalan Iya, okay. dan tetepnya udah jam 8 Oke okay. Itu pasti um, di jam 1 kan mm -hmm. Tapi itu kayak aku belum se-positif -se thinking mungkin lah uh. kayak, oh. Aku juga ingat terus kayak gak tau ya sekelibat ingat kayak ada katanya kalau ada suaranya aku itu bukan orangnya aku, okay. tahu kan? Urban legend gitulah. Iya urban legend gitu, terus kayak aku nggak boleh, aku ngerasa kayak aku nggak boleh takut, karena kalau aku takut, aku takutnya did, didatengin kan, okay. males. Ya udah, aku tuh di situ bener-bener di kasur tuh, apa? Main HP gitu loh. suaranya tuh bener-bener kayak srek srek, Soalnya keras sih srek srek gitu. Itu terjadi berapa selama berapa menit kira-kira? Ingat nggak? Uh, sekitar 15 menit. Tapi kamu kerasa ya, emang bener-bener denger ya? Bener-bener denger, kayak strike-strike, bener-bener orang kayak nyapu bolak-balik yeah. gitu loh. Um. Kan aku, tapi aku uh, apa, main HP terus kan, kayak yeah. berusaha jangan, jangan sampai aku tuh uh, kehilangan fokus buat main HP gitu loh. Okay. Pokoknya jangan, jangan sampai aku uh, fokus ke hal itu, setelah 15 menit terus tiba-tiba hilang aja gitu yeah. soalnya. Terus aku langsung tidur waktu itu, yeah. soalnya aku takutnya ada udah ada yang diantar aku juga nggak mau tapi lima belas menit itu kan bukan waktu yang singkat ya singkat kan ya berarti kamu sempat dengar lama gitu nggak iya yeah, itu tuh berbagai -ber -ber soalnya tiba-tiba gede kecil gede kecil oh, dan kamu nggak melihat ke jendela apa gitu aku nggak berani oh, <tuh> aku takut barusan berusaha melihat saja Iya, melihat apa soalnya itu kan uh, walaupun jendelaku aku tutup pakai gorden itu tuh kayak ada celah di bawahnya tuh loh asli okay. kelihatan kacanya aku nggak berani lihat itu sih Ya mungkin itu dulu yang bisa disampaikan ya Mith ya, iya. terima kasih. kasih. Ya makasih kasih. juga udah dengerin. Terima kasih. Terima kasih.